Bahagianya hari ini, berbunga-bunga di hati. Rasa cinta kita pun terjalin, bersumpah berjanji sehidup semati setia. Sampai terbang Oh ini hari